SpaceX meluncurkan satelit InterSat dengan eksperimen pengamatan bumi NASA. SpaceX meluncurkan satelit komunikasi komersial ke orbit dengan instrumen sains bumi NASA pada Jumat pagi 7 April 2023. Roket SpaceX Falcon 9 lepas landas dari Stasiun Angkatan Luar Angkasa Cape Canaveral Florida pada pukul 12.30 PDT membawa satelit InterSat 40E menuju orbit transfer geostationer. Tahap pertama Falcon 9 melakukan penerbangan keempatnya dan kemungkinan akan diluncurkan lagi di masa mendatang. Pendorong berhasil mendarat ke kapal drone perusahaan Assault of Gravitas di Samudera Atlantik tepat di bawah 9 menit setelah lepas landas. Sementara itu, bagian atas roket menggerakkan Intelsat 40E sesuai jadwal sekitar 32,5 menit setelah peluncuran. Intelsat 40e adalah satelit geostasioner canggih yang akan menyediakan konektivitas throughput tinggi ke pelanggan perusahaan dan pemerintahan perusahaan di seluruh Amerika Utara dan Tengah. Satelit yang dikembangkan oleh makar teknologis yang berbasis di Colorado juga membawa tropospheric Emission Monitoring of Pollution atau TEMPO Naza sebagai muatan yang diesting. IntelSat 40 e akan menetapkan di 91 derajat barat dalam orbit geostasioner sekitar 22.000 mil atau 36.000 km di atas ekuator bumi. Dari sana, satelit akan melakukan peran komunikasi utamanya, tetapi juga kemungkinan tempo untuk mengambilkan snapshot polusi udara di Amerika Utara setiap jam. Pesawat ruang angkasa di orbit geostasioner secara efektif muncul dalam posisi tetap di atas bumi Sedangkan pesawat ruang angkasa di orbit rendah bumi menyelesaikan sekitar 16 orbit setiap 24 jam Dan hanya dapat melewati area tertentu sekali setiap hari Nah teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait SpaceX menunjukkan satelit intercept dengan eksperimen pengamatan bumi NASA